Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ahlan Jumpa lagi dengan Ana San Padulurahman Di Alantolk edisi Ramadan Untuk episode kali ini Kita akan bersama dengan guru kita Ustaz Jalin Imran ta Bagaimana Ustaz kabarnya Alhamdulillah Baik, Gimana Hasan, ke fahaluk Saya alhamdulillah Ustaz Baik uh, Awal mula Ana mewakili Tim Alan TV mengucapkan terima kasih kepada Sejalin Tron telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kita di Alan Tron kali ini. Sama-sama merupakan sebuah kehormatan bisa diundang oleh Ahlan TV. Eh, langsung saja, sekarang tanggal 6 Mei 2021, sudah sekitar setahun lebih pemerintah menerapkan pembelajaran daring yang bertujuan mencegah, menyebarnya virus corona. Virus-virus dijauhkan, gadget-gadget didekatkan. Memang gadget memiliki banyak manfaat untuk mendukung, untuk membantu pembelajaran daring. Tapi gadget-gadget juga memiliki banyak dampak-dampak buruk. Lantas, apa saja sih, Ust? dampak buruk menggunakan penggunaan gadget-gadget ini dari sudut pandang agama, Mbak Ustadzad? Uh, taib, Ustadz melihatnya bukan dari sudut pandang agama ya, ini dari opini Ustadz tentang masalah yang ditimbulkan oleh gadget bagi anak muda, terutama anak muda ya, karena insya Allah pemeriksa di sini atau pendengar sekalian itu notabene adalah anak muda. Uh, kalau menurut Ustadz dampak buruk dari gadget itu ada banyak sebenarnya, cuman Ustadz pengen menyampaikan mungkin empat hal ya terkait dampak buruk gadget tersebut. Yang pertama adalah gadget ini menjadikan kita, menjadikan anak muda zaman sekarang ini ansos atau antisosial. Hmm. E, mereka ini kesulitan dalam hal berkomunikasi. Bagaimana tidak anak muda sekarang jika diminta untuk keluar bersosialisasi, dan uh, disuruh memilih antara bersosialisasi atau tinggal di rumah, maka mereka akan, apa yang mereka lakukan? Akan tinggal di rumah, main handphone. Ya. Padahal salah satu komponen pendidikan, itu adalah atribiyah al-ijtima'iyah, pendidikan sosial. Bagaimana kita mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita mampu untuk public speaking, dan lain sebagainya. Nah salah satu hal atau dampak buruk yang dihasilkan oleh kecan gadget atau gadget ini adalah tadi antisosial atau uh, tidak mudah untuk berinteraksi kesulitan untuk berinteraksi itu yang pertama uh, yang kedua yang kedua adalah anak-anak muda zaman sekarang itu mudah untuk putus asa ya dan juga mageran kenapa ustadz karena bisa kita lihat kesering Anak-anak muda cenderung sering melihat hasil daripada proses. Kok bisa usah dia? Ya, karena yang dipaparkan di sosial media sekarang itu adalah hasil. Mereka nggak tahu prosesnya seperti apa. Nah inilah yang kemudian e, sangat disayangkan sekali anak-anak muda sekarang itu terjangkit penyakit ini. Jadi penyakitnya itu adalah e, mudah putus asa dan juga menghilangkan proses atau mereka nggak tahu proses seperti apa. Makanya banyak orang yang pengen viral dengan apa? Dengan menjatuhkan harga diri mereka. ya Karena mereka melihatnya sesuatu itu instan. Langsung. Dan yang lebih uh, mem memiliskan lagi, mereka ini magran jadinya. Makanya tidak salah ketika ada anak muda zaman sekarang, terutama generasi X, uh, uh, uh, generasi Y, dan juga generasi Z, dan bahkan Alfa, mereka memiliki semboyan muda, "muda foya foya, tua bahagia mati masuk surga". Nah, ini halu ini ya, jadi masuk kepada generasi halu. Seharusnya kan muda kerja keras, tua bahagia, dan beribadah ya, mati masuk surga. Jadi, jangan sampai anak muda zaman sekarang ini sudah putus asanya gampang terus, kemudian masuk. Mereka lebih memilih untuk berbaring mainan gadget daripada harus bekerja dan produktif. Padahal Hafsah Hafshoh Sirin mengatakan bahwasanya ya ma' sharashab, ya malu fa ini amala illa fi as syabab. Wahai anak muda, produktivitaslah, produktiflah karena saya tidak melihat produktivitas kecuali pada masa muda. Nah ini yang harus dinotis dan yang harus diperhatikan oleh anak muda zaman sekarang. Lalu yang ke yang kemudian adalah dampak buruknya, yang ketiga itu mereka cenderung berekspektasi tinggi, tapi minim aksi. Kenapa ini juga akibat dan dampak mereka melihat kekayaan, mereka melihat kesuksesan. Yang tadi itu, ini berkaitan juga dengan yang tadi, secara instan. ya Lalu kemudian enggak ada aksinya. Jadi hanya kalang faldi, Mereka terbiasa untuk membagikan quote-quote indah tapi tanpa aksi. Ustadz sering sampaikan di kelas kepada teman-teman juga bahwa percuma kita sering kita setiap hari dengar quote indah, kita setiap setiap hari dengar quote bagus, tapi kalau seandainya kita mager, seandainya kita enggak mau mulai langkah pertama, karena yang terlalu susah adalah langkah pertama ya dan juga istiqomahnya nah kita nggak bakal jadi apa-apa kita hanya pengagum quotes quotes indah tapi nggak ada aksinya sama sekali nah inilah yang kemudian Ustad Ustad Ustadz usad usad rasa ya menjangkiti anak muda anak muda zaman sekarang mereka ekspektasinya tinggi melihatnya orang-orang sukses yang dengan mudahnya sukses padahal mereka nggak tahu prosesnya gimana nah itu yang kemudian menjadikan mereka ah oh, saya pengen jadi ini tapi kemudian apa dengan cara singkat kita saya lihat bukan bagaimana orang yang viral, tapi mengambil jalan pintas sampai ngapain, sampai merendahkan harga diri mereka. Tujuannya apa? Tujuannya viral. Eh, sukses dengan cara singkat. Padahal keviralan tersebut mungkin hanya bertahan satu-dua hari atau satu minggu. Nah, inilah yang juga harus diperhatikan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dan yang terakhir adalah salah dalam menentukan teladan dan juga role model. Ini sangat bahaya. Terlebih bagi anak kecil ya, karena anak kecil, cara belajar mereka adalah mencontoh, menirukan. Akan sangat bahaya ketika yang mereka tirukan adalah influencer-influencer yang memberikan influence buruk. Atau zaman sekarang misalnya game online. Karena bagi anak kecil, metode belajar mereka adalah menirukan. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dan apa yang mereka tonton itu pasti akan ditirukan oleh mereka. Terlebih lagi di zaman sekarang kita kekurangan role model yang baik. Kita tidak ada teladan yang baik. Dan inilah yang mengakibatkan degradasi akhlak. Kenapa? Karena zaman sekarang, mizaniah, timbangan baik atau buruk itu viral atau enggak? Ya, yang penting viral. Ya. Nah, min bayangkan makanya tidak salah ketika profesor Said Nukem Alatas, salah satu filosof ternama dari Malaysia, beliau mengatakan bahwa masalah umat Islam sekarang ini ya, yang menjadi inti poin permasalahannya adalah degradasi akhlak, loss of adab. Nah, ini dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari kemajuan zaman teknologi yang semakin... Masya Allah, dan memudahkan semua orang untuk mengambil informasi sampai tidak bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalau seandainya kita runtut ke belakang, apa sih permasalahannya sebenarnya? Yaitu, jauhnya kita, anak muda sekarang ini, dari pendidikan agama sehingga moral mereka, ya tuntunan mereka itu, mereka nggak tahu bias mereka. Tapi makanya eh, kalau seandainya... Ada sebuah iklan yang mengatakan, "Apapun makanannya, minumnya mm -hmm. ABCD." Nah, maka kembali ke kita, persoalan sekarang itu, apapun persoalannya, apapun masalahnya, ya kembalinya kemana, kembalinya ke agama. Mm -hmm. Jadi, poinnya itu, ingat ya, yang keempat itu sampai salah tuntunan, apapun yang mereka lihat, mereka tirukan. Mm -hmm. Baik itu empat hal, Hasan yang bisa saya sampaikan terkait dampak buruk dari... Gadget atau kecanduan handphone ini. Iset, iya, under banget tuh Apalagi yang nomor 4 tadi set langsung kan bilang uh, uh -huh. salah role model. Emang jujur yeah. aja set pak sekarang ini banyak yang liat nih cuma yang terkenal aja. Seth. Gak ada dilihat, oh, yeah. iya gak ada dilihat yang ini bagus apa enggak gitu set. Uh -huh. Nah, karena juga inget nih set belakangan ini. Yeah tempat viral uh, jadi waktu sholat raweh anak-anak kecil tuh ini saat apa pada sujud freestyle gitu Seth, sujud menyerukan. freestyle itu gimana Hasan jadi kan ada game online Seth. game online uh, yang biasanya mainnya tuh anak-anak kecil juga main Nah, di situ oh, iya. ada kayak emot gitu Seth. kayak stiker begitu iya. stiker itu bentuknya kayak bus up tapi begini uh -huh. oh uh, handstand ya ya handstand tapi miring tuh bukan oh miring oh nah, parahnya nih sama anak-anak kecil ditiru waktu sholat setelah. waktu sujud mereka nggak kayak sujud kita biasanya tapi sujudnya kak, sakitnya yes. ya. gitu terus mereka ketawa-ketawa gitu kalau itu bagaimana saat anu. kalau untuk sujud sendiri ya kita telah tahu bahwa kita juga tahu bahwa Nabi saw bersabda solu kamaraitu muni usalli dan Nabi dalam satu riwayat menjelaskan juga bahwa umi ketuhan asyada ala sabati al aku diperintahkan untuk sujud ya di tujuh bagian tujuh bagian tulang yang pertama kening ya kemudian hidung kemudian dua tangan kemudian dua lutut dan juga telapak kaki ya nah kalau seandainya ada yang mempraktikkan sujud selain itu ya maka sudah menelisihi sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas nggak boleh. Ya. Tapi yang jadi permasalahannya adalah karena ini yang melakukan anak kecil. Sekali lagi anak kecil ini metode pembelajarannya adalah meniru. Nah maka yang perlu kita garis bawahi adalah kenapa kok bisa anak kecil tersebut sampai seperti itu? Apa yang salah? Karena anak kecil nggak tahu. Mereka hanya meniru kan? Dan sekali lagi, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka enggak tahu ilmunya. Mereka enggak tahu tuh. Karena mereka niru aja, asik-asikan. Wajar bagi anak kecil, tapi sangat miris jika yang melihat adalah orang dewasa yang tahu ilmu. Apalagi ilmu agama. Kenapa kok sampai anak kecil bisa melakukan handstand atau apa tadi sujud freestyle tadi. Nah, seharusnya kan yang menjadi catatan adalah kenapa si anak bisa melakukan hal seperti itu. Dan kalau kita merujuk kepada dampak Negatif tadi ternyata kembali ke nomor empat ya. ya, karena tidak ada role model. Mereka nggak ada panutan yang mereka panut, yang mereka ikuti adalah apa game online, video-video hmm. viral, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan seharusnya menjadi refleksi bagi pendidik, seorang kakak, seorang guru, dan semua yang terlibat dalam hal pengasuhan. Kenapa? Karena lingkungan atau pengasuhan ini sangat memiliki dampak besar bagi pengasuhan seseorang ya. Makanya Ustaz di kelas juga sering sampaikan kepada teman-teman bahwa sebuah benih yang baik dia sebuah benih yang baik tidak akan tumbuh subur jika ditanam di lahan yang tandus. Begitupun sebaiknya. Sebuah benih yang yang buruk dia akan tumbuh subur dan tumbuh baik jika ditanam di lingkungan yang baik. Artinya apa? Lingkungan ini sangat berpengaruh. Nah ini juga sekaligus menjadi uh, nasihat bagi teman-teman sekalian, pentingnya menjaga lingkungan. Bukan hanya lingkungan yang real saja, akan tapi juga lingkungan sosial medianya. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya kita jaga feed kita, kita jaga uh, branda kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita tonton, itu kita jaga. Karena apa? Karena hal-hal positif dan hal-hal negatif itu Keduanya sama memberikan dampak, makanya Nabi SAW kemudian memberikan perumpamaan yang sangat indah, ya, berteman dengan orang yang baik itu seperti orang yang seperti penjual minyak wangi, dan berteman dengan teman yang buruk itu seperti apa namanya pandai besi. Nah, karena keduanya memiliki dampak, tapi makanya jaga sekali lagi lingkungannya, bukan hanya. Lingkungan real, sosial nyata, tapi juga sosial medianya di e, internet. ya Jadi seharusnya kita hanya memfollow, kita hanya masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang positif. Agar hal-hal positif tersebut itu bisa kita cerna, bisa kita e, ambil faedahnya. Dan jauhilah hal-hal dan lingkungan-lingkungan yang negatif. Jadi kita baca, kita dengar, dan kita tonton hal-hal yang positif saja. Itu Hasan menurut Ustadz. Emang begitu, Pak. Kadang uh, seorang itu relive-nya bagus. Relive-nya dia yeah. sama orang, orang bagus. Eh, ternyata medsos nih yang agak-agak karuan. Iya, yang buruk ya? ya. Nah, makanya itu harus dihindari tuh. Jangan follow-follow akun-akun yang uh, suka menggosip, suka menggibah, dan, dan Sebagainya nggak ada manfaatnya. Makanya pindahkanlah lingkungan kalian dari lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik, makanya ustad sampai sekarang ini, kalau misalnya ada uh, teman yang awam atau berapa orang yang kemudian suka membuat satu, satu WhatsApp yang kurang baik yang memberikan dampak negatif pada ustad, bacanya aja itu negatif. Ya, ya makanya ustad langsung uh, di laptop nomornya, Nanti kalau udah perlu tinggal ustad japri melalui nomor biasa, nggak perlu, nggak perlu di save. Karena apa? Karena kalau nongol di save. Itu WhatsApp story-nya kan kelihatan kepada kita, kelihatan sedikit ya kan. Hmm. Nah, itu kalau misalnya Ustaz lihat ah ini anak memberikan dampak buruk, maka saya langsung delete nomornya. Begitu Pak Hasan. Mencegah berarti lebih ke mencegah. Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Uh, untuk yang apa namanya? jauh dari pendidikan agama ini berarti untuk semuanya sih iya. ya? untuk semua masalah. Iya, untuk semua masalah. Ya kita juga tahu kan faidana zatum fiche'in farudhu ilaman ilallah Rasul. bayangkan jadi semua masalah nah ini juga perlu penting ini sangat penting sekali dalam hal apapun hendaknya seorang muslim itu harus mengedepankan sudut pandang agamanya bukan teori Yunani lah bukan teori Barat ya dari ayat ini kita bisa lihat bahwasanya apapun rebutan sendal lah, rebutan Indomie atau apapun lah dalam kehidupan ini maka kita harus mengembalikan kepada siapa. Kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jujur uh, aja. Seth. Kadang nih, anak ngerasa kayak misal ada masalah, Seth. tapi kayak uh. Uh, kiranya. Nah, itu ini gak ada Seth, di agama, jadinya agak bingung. gitu. Seth. Oh, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, okay. enggak ya? Semua uh, uh. hal ya atau semua masalah, atau apapun lah itu pasti ada mizaninya atau timbangan dari sisi sudut pandang agamanya. Jadi nggak mungkin uh, tidak ada, tidak ada, tidak ada dalam agama itu nggak mungkin. Makanya ada sempat ada cerita bahwa ada seorang ustad, ini walaupun ta'ala ini fiksi atau real, ada seorang ustad yang ditanya oleh seorang pendeta, ini kayaknya fiksi. ustaz mengatakan semua hal, semua masalah ada di dalam Islam. Maka pendeta atau orang uh, yang berbeda agama ini nanya ke Ustadznya, ya Ustadz, masa? Saya nggak percaya, saya nggak mungkin. Eh, saya nggak percaya bahwa semua hal itu ada di Islam. gitu Sudah lengkap Islam itu saya nggak percaya. Coba sekarang tunjukkan ke saya sebuah dalil dalam hal memasak masakan yang enak. Bagaimana cara memasak masakan yang enak. Maka Ustadz itu rasa senyum Kemudian apa yang dia lakukan? Manggil koki, nelpon cara masak ini gimana sih? Nah, terus dikasih tahu kan resepnya. Nah, itu. Itu petunjuk Quran. Kenapa? Fas alu ahla dikri ingkuntum la ta'alamun. Nah, makanya dalam semua hal itu pasti ada yang bisa kita ambil dari sudut pandang agamanya. Nggak mungkin. Nggak ada. Faham, Tata Himtaya Hasan? Ayo, Pak. <tik> <tik> pada akhirnya Fas alu ahla Iya, pada akhirnya kita tanyakan kepada orang yang lebih berkompeten. Itu. Uh, misal, gini, Apa namanya? yang tadi yang halus ya nomor dua nomor tiga memang anak sendiri apa banyak lingkungan anak juga jadi hmm. ngerasa kayak anak ah, emang nggak mampu nih tapi anak nggak gak berusaha tapi anak berharap iya <laughs> <laughs> terus pertanyaannya ya jadi gimana gitu harus gimana ya Anda... Bah, cerita aja. Bah, sorry. Oh, iya. Ternyata ini memang... Oke, okay. uh, Ustadz. Ustadz, uh, ini dulu ya. Tanggapi dulu. Emang seperti itu. Jadi, uh, salah satunya, bukan hanya putus... Ya, salah satunya poin yang tadi putus asa tadi, mudah putus asa tadi. ya Mental anak-anak zaman sekarang itu belum terbentuk. Karena apa? Karena semuanya melihat... eh uh, Yang dia lihat adalah kemudahan. Dia tidak melihat perjuangan. Dia tidak melihat bagaimana susah berakit-rakit dahulunya, kemudian-kemudian naranang ketepiannya mereka nggak lihat. Makanya banyak sekali sekarang itu yang mengatakan bahwa orang melihat kesuksesan orang lain itu kayak gunung es. Yang mereka lihat adalah ujungnya aja. Mereka nggak pernah melihat bawahnya itu seperti apa, besarnya perjuangan mereka, ya nangis darahnya ini yang mereka nggak lihat. Nah makanya kemudahan inilah yang kemudian membuat anak muda zaman sekarang itu mentalnya itu enggak terbentuk nggak terbentuk mental pejuang tuh nggak terbentuk. nah makanya bagi teman-teman yang melihat acara ini, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, pesan Ustadz adalah jadilah generasi pejuang. jadi jangan sampai melihat kesuksesan itu dari kesuksesannya aja, tapi lihatlah kesuksesan dari perjuangannya juga. bagaimana mereka berjuang demi menuju kesuksesan tersebut. itu asan Ya, jadi jangan sampai putus asa, mageran, dan gak ada mental buat sukses. Seharusnya kalau kita tahu bahwa kita nggak bisa, kita melangkah bagaimana caranya kita untuk bisa. Bukankah Ustadz juga sering mengatakan di kelas bahwa orang-orang yang sukses, mereka adalah orang yang berani untuk keluar dari zona nyaman mereka. Ya, Kalau pepatah bahasa Arabnya, At-tarfihiyah la nauri jalan. Entertain, kemewahan itu tidak akan pernah menjadikan seseorang itu jadi itu Hasan betul we bersusah-susah di ya, biar mentalnya bagus ya iya maksudnya nah. bukan sebenarnya setiap begini, hari bersusah-susah betul <laughs> kan, gimana sebenarnya dasarnya begitu kan Seth. kalau terbiasa Oh iya iya mentalnya uh. mentalnya nggak ada makanya coba kalau kita bisa perhatikan ya kenapa orang-orang yang mohon maaf dari latar belakang backgroundnya, keluarga yang susah mereka cenderung, masya Allah, sekali suksesnya itu subhanallah gitu. Karena mereka terbiasa susah, tapi orang-orang yang tim, orang-orang hmm. yang lahir dari keluarga yang berada, keluarga yang mampu, yang memiliki privilege, ya, mereka cenderung malas-malasan. Kenapa? Karena mereka dalam rumahnya semua udah ada apalagi yang mereka perjuangkan nggak ada mereka tinggal menikmati dan ternyata menikmati inilah yang kemudian menjadikan mereka itu terpuruk nggak bisa soft skill nggak bisa hard skill nggak bisa apa-apa nah berbanding terbalik dengan orang-orang yang tadi Ustaz katakan ya terlahir dari keluarga yang latar belakangnya itu kurang mampu. baik, ayo baik, Seth. Uh, baik Seth. mungkin cukup sekian ahlan di. Sekian. Oh, ya. Semoga nanti sekali semoga Ahlan Talk kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya alamin. Sekali lagi saya mewakili rekan-rekan Ahlan TV mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada Satya Naimron. Sama-sama, sama-sama Hasan. Untuk Sobat Ahlan terus ikuti Ahlan Talk berikutnya yang insya Allah akan tayang di 10 hari terakhir Ramadan hanya di YouTube Ahlan TV Channel. Saya Hasan Rohman, mohon maaf jika ada salah kata, mohon undur diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.